Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah yang saya Wassalamualaikum Alhamdulillah kegiatan yang akan kita melaksanakan akan 2020 2021. Dengan ini di rumah di tahun 2020 ini nantinya tidak akan ada pemilihan ketua asis baru um. dikarenakan ada pandemi COVID-19 yang sebenarnya mengumpulkan banyak orang dan akhirnya kita bersepakat membuat kejadian pemilihan ketua asis baru um, tanpa harus menghormat banyak orang dan, dan tetap berkejadian di rumah masing-masing tentunya di tahun 2020 ini berbeda dari tahun sebelumnya yang awalnya pemilihan kita menggunakan fasilitas sekolah dari sekolah dan saat ini memilih kandidat calon kelasis menggunakan becer sendiri dari rumah nantinya akan ada dua kandidat calon ketua yang memiliki hak pilih kita seperti tahun sebelumnya dari siswa SMK mengerti bus perwakilan lima siswa per kelasnya dan nantinya akan ada sekitar 300 siswa yang memilih Apabila ada salah kata dari saya, saya